Assalamualaikum, halo. kembali lagi dengan saya. Oke, teman-teman. Jadi hari ini aku mau masak ini. Tadi aku habis beli ini satu kilo. Ada yang tahu namanya apa? Ini namanya cengkol, cengki, cengki. <tuk> ini masih baru ya, tuh masih baru kurung kumpuman masih baru ini dan semok-semok <laughs> oke kita masak rendang jengkol ya Yuk. oke sebelum lanjut masak jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya oke pertama-tama aku cetek geni dulu kin api untuk masak ya. Sebenarnya itu lebih gampang pakai kayu ya, teman-teman. Aku tuh suwi nak pakai arang itu ya, susah nyalane. Tapi ya sekali-kali masaknya di kebun lah enggak apa, apa lah ya. Pasti kalian bosen ya lihatnya aku masak di dapur. Jangankan kalian ya, aku aja bosen. Sim salabim. kipasin biar silir dulu ya biar nggak kepanasan jadi inilah bahannya yang buat kerbus biar nggak bau tapi yang nggak bisa ngilangin baunya 100% ya teman-teman tetap bau tapi yang nggak nggak bau banget ya nggak menyengat gitu justru yang dicari itu baunya itu ya Sur mantep gitu tadi tetangga-tetangga itu pada tahu kalau masak jengkol gitu ya. di semua. Di sini jengkolnya. Celatrik lah ya. Udah gitu. Ini airnya kebanyakan ya ya dan Seperti inilah penampakannya, nggak usah direndam-rendam segala ya. Soalnya kalau ngrendam itu tujuannya biar makro, nah, nah itu sudah makro-makro. <gifu> <tent grod> Mari kita masak, ditumbangke. terus kita tutup ya, tunggu aja sampai mendidih enggak usah di waktu-waktu ya teman-teman langsung dimasak aja gitu tunggu aja sampai dia matang. wah aromanya luar biasa teman-teman bisa bayangin nggak kalau merupuk jengkol itu baunya kayak apa uh, mantep udah mateng ini kayaknya tuh airnya tinggal separuh tok wah selesai ini dicinya rebusnya juga udah mateng ini ya teman teman betul lihat satu kilo tuh jadinya segini jadi segini ini empuk loh teman teman saya tapi hmm. empuk pulen ini mau tak pre biar apa namanya kenyal cocok pre Thank mm -hmm. you. ini tak goreng dulu ya jengkolnya teman-teman soalnya kalau masak jengkol itu kalau nggak digoreng sama nggak digoreng itu rasanya beda ya teman-teman lebih gurih kalau digoreng dulu gitu kalau kalian yang biasa masak nggak digoreng dulu coba cara ini, pasti beda rasanya jengkol, jengkol, jengkol. Jengkol. dan teman-teman akhirnya matang juga setelah sekian lama ini dia tuh kelihatan enak banget tidak? Tuh. mari makan ini makan malam ya karena aku masaknya sore ini buat lauk besok sekalian bismillahirrahmanirrahim hmm enak nih, eh. pokoknya kalau masakan sendiri itu lebih enak ya teman-teman lebih puas juga Ketimbang kita beli kita kurang nggak bisa nambah lagi kalau masak ini kan enak lebih puas oke ya ini muka enak banget muka ya. Jangan lupa dukung terus channelnya Moge Kalau lebih masuk nakil Sampai aku Ini benar-benar enak Yang pecinta rendang jengkol Silahkan komen ya Terima kasih sudah menonton Semoga kalian suka dengan videonya Ini masak Ala saya ya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Bye